Kenapa kamu sedih? Ada apa? Hah, kamu kenal mereka? Kok bisa sih kamu masuk grup yang gak kamu kenal? Siapa yang invite mereka? Kirim gambar beginian lagi. Kamu pasti gak nyaman ya? Sudah tenang dulu. Kamu bisa kok melakukan sesuatu untuk melawan itu di aplikasi chatting yang aman dan privat. Sebenarnya, kamu bisa loh melaporkan orang yang tidak dikenal yang invite kamu itu biar dia kapok bila perlu. Blok aja sekalian biar dia gak balik lagi. Terus, kamu juga bisa melaporkan grup yang bikin kamu gak nyaman dan meninggalkannya. Dan jangan lupa, ubah pengaturan privasi kamu supaya nggak sembarangan orang bisa invite kamu ke sebuah grup. Biar kamu lebih aman. Coba sekarang senyum? Nah, gitu, kamu juga perlu cerita ke orang yang kamu percaya seperti orang tua, guru, lembaga yang bisa bantu kamu kalau kamu merasa nggak nyaman tetap hati-hati ya jaga privasi kamu